Jawa Barat adalah provinsi dengan hamparan yang sangat luas dan angin berembus kencang di musim panas. Tentunya ini menjadikan Jawa Barat menjadi tempat yang tepat untuk bermain layang-layang. Tapi jangan sampai permainan kita berujung pada penyesalan dari layangan tersangkut, antena tersambar, hingga pohon terjatuh. Benda-benda yang tersangkut di jaringan PLN dapat berakibat pada tiga kemungkinan. 1. Tidak terjadi korsleting dan tidak terjadi sengatan listrik. 2. Tidak terjadi korsleting dan terjadi sengatan listrik 3. Terjadi korsleting Korsleting atau disebut juga hubung singkat adalah terjadinya sentuhan antara dua kabel konduktor yang seharusnya tidak bersentuhan baik secara langsung ataupun melalui perantara Mari kita bahas kemungkinan yang terjadi 1. Saat tidak ada terjadi korsleting dan tidak ada korban tersengat Dampak langsung hanyalah menjadi kotornya saluran karena banyak layang-layang tersangkut. Dampak tidak langsungnya dapat berupa terbakarnya layang-layang saat hujan, air dapat mengalir melalui senar. Pengotor di konduktor dapat menjadi panas yang mampu melelehkan kabel. Penanganannya mudah karena tinggal telepon PLN dan akan segera diatasi dengan membersihkan kabel yang tersangkut oleh benang layang-layang. Namun pada kasus di mana yang menyentuh kabel adalah tegakan seperti pohon, tiang besi, atau alat berat Bila tidak terjadi korsleting, maka pohon tersebut dapat terbakar Tiang atau alat berat dapat tersentuh orang atau binatang di sekitarnya Dan mengakibatkan sengatan pada penyentuh besi yang dapat berujung pada kematian Dua tidak terjadi korsleting dan terjadi sengatan listrik. Kondisi ini sangat-sangat berbahaya karena jika ada korban manusia atau binatang yang tersentuh, maka ia tidak akan bisa ditolong orang sekitar, karena lewat sentuhan, baik langsung ataupun tidak langsung, berpotensi mengalirkan listrik ke penolong. Korban baru bisa ditolong setelah listrik padam atau korban lepas dari tegangan dengan sendirinya. 3. Terjadi korsleting akan terdengar suara dentuman hebat yang disebabkan oleh ledakan pada bagian yang terjadi korsleting. Pada tegangan tinggi lebih dari 20.000 volt, listrik mampu mengalir ke benda lain bahkan tanpa perlu menyentuh. Sedangkan listrik pada tower-tower PLN berkisar dari 70.000 hingga 500.000 volt. Tergantung keparahannya, korsleting dapat berakibat pada padamnya satu penghantar, hingga padamnya listrik yang luas dalam skala kota, provinsi hingga Jawa Bali. Pada kondisi padam yang luas akan dilakukan pengusutan oleh PT PLN Persero bekerja sama dengan kepolisian untuk mencari tahu penyebab kejadian. Selain langkah korektif, PLN khususnya ULTG Karawang telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan 1. sosialisasi ke warga dari anak-anak hingga dewasa, 2. Pembersihan jaringan dari layang-layang 3. -layang. Pemasangan spanduk bahaya layang-layang 4. -layang. Sweeping area tower-tower PLN 5. Penjangkauan media sosial Penjagaan terhadap keselamatan ketenagalistrikan listrikan memerlukan kerjasama dari seluruh masyarakat Oleh karena itu Mari kita bersama-sama menjaga keselamatan orang-orang tersayang di sekitar kita. Bila Anda atau kerabat melakukan aktivitas atau pembangunan di sekitar jaringan, silakan hubungi kami untuk penyuluhan dan konsultasi. Gratis!